di jalan di tanah kuning itu ada caca caca, caca, caca. nya kan oh Makan dari bawah sana ada beragam tuh. sini ada jual lah di bawah dia beragam di sini aku nambah nambah hebat kalau jadi oma jahitnya. ada kalau tawa. anak siap. Siapa dapat duit dapat duit dan dong kok ya. ini ini masih ada kan. jauh. Ini mahal tol Ini saling-saling ini Ayo, kita pernah beli yang tol Ini mahal Oh, nak tahu lah menjijak mana ikan Baik pasang dulu Baik, kiruh wajib. Jujur. Iya, kambing di belakang. Kambing di belakang ya. kan? tuh. Salam, benda anak-anak ada dua, ada dua boti gitu, kau, tak? Bawa, ini, bawa, dia, bawa. Oh, hmm. Sekali dengar usah ketukum, nak buat apa mobilnya ketukum? Bawa, balik nampil, ke kau, apa-apa? Hi, anak saya nak kau dapat di mana, mau insaf ni? apa? Kita, kita tu dengan mobil belakang balik masih ok, mana dalam ni masih ada tu, dah, ini cukup, eh tu, ada berdua atau tiga yang dia dalamnya, empat, berapa empat, ini lebih banyak lubang Ini ni mana pas, no pas, mobil kacang berapa? Hmm, hmm. -kak empat oh, ya kakak kau oh, oh. tuh, <tuh>, <tuh> mau bilang seni enggak seni salah mah ini sih betul baik tonganya buat ini orang enggak lama ya jadi bagus kan mau naik. Tuh... Oh, Martin mau naik bagus jalan-jalannya. Miro yang kan. Makin naik oh, mau berani pergi Oh ketiga bahaya Kalau nak turun ramai ya. Turam ramai. Jalan sebaguslah, lingkot-lingkot kena kaki. Ah. Taman kota cita-cita. Taman kota Jakarta. Gereja. Kompa jadi sini. kita nak kongsan ni. Kalau sakit kamu mau apa? Ada ya kan. Aku Ini di boleh kosong makin sediam, jalan-jalan